Halo sahabat Dimanapun Anda berada dari dunia ataupun dunia web. Selamat datang di channel tutorial. Nah, di video kali ini teman-teman, Anne mau ngebagiin tutorial yaitu cara matikan update otomatis di Google Play Store. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, untuk cara mematikan auto update aplikasi di Google Play Store, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Play Store-nya ya teman-teman Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Play Store-nya, kemudian kita klik tanda profil yang ada di atas ini ya teman-teman Nah sahabat, untuk langkah selanjutnya, kemudian kita pilih menu setelan teman-teman Kemudian di sini kita pilih preferensi jaringan. Lantas di disini ada menu update otomatis aplikasi. Kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih di sini jangan update otomatis aplikasi teman-teman. Ya Kemudian kita klik selesai. Nah sahabat jika sudah di setting seperti ini maka secara otomatis auto update aplikasinya sudah tidak berjalan ya teman-teman ya. Nah jika kamu ingin mengupdate aplikasinya kamu tinggal uh, mengupdate secara manual ya teman-teman ya. Karena update otomatisnya sudah kita matikan teman-teman. Nah teman-teman itu dia cara uh, menonaktifkan auto update atau cara mematikan update otomatis aplikasi di Google Play Store teman-teman.